serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan telah hanya seputar leslar tentunya baiklah para leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya ada kebias spesial banget untuk kita semua alhamdulillah sebuah kebanggaan yang kita rasakan persahabat ya Dede Alas kejuara ini tentunya The Winners King Idol of the Week persahabatnya ya Masya Allah Dengan fandom rooms terhot minggu lalu nih Masya Allah luar biasa di aplikasi Juke Tentunya suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Tentunya dengan pencapaian yang sangat luar biasa dari Dede Alas kejuara yang menjadi King Idol of the Week Runggaan ini di kembali oleh akun tentang Leslar Underscore Ada kalimat caption juga yang dituliskan Alhamdulillah Makasih ya teman yang udah join bersama kita Kalian emang best Walaupun nganu ya kan banyak banget suara goib <tuh> Luar biasa kit banget persahabat ya Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati dari Leslar Selalu kompak dan selalu solid mendukung Mendoakan dan mensupport buat Lesti dan kakak Rizky bilang. Untuk ke kabar berikutnya di sini juga kita mendapatkan kabar spesial juga nih dari Papa Daniel Di akun Instagram pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan momen nih Di acara ngunduh mantu bersama Besan ya Masya Allah Dan ada pasangan pengantin baru juga tuh Masya Allah Luar biasa kebahagiaan juga kita rasakan saat melihat postingan foto ini persahabat ya. Mudah-mudahan hubungan keluarga Lesti dan Rizky bila selalu harmonis dan selalu menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Happy Wedding, tuh kata Papa Daniel persahabat ya. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan hingga komentar dari sahabat Leslar yakni dari akun RGN maharani underscore mengatakan Wah di follow anaknya pak kasian katanya Ando sampai sekarang Tentunya kakak Biller masih belum di follow ya sama lupa Daniel Ini cute banget dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram, kalau jadi sahabat dan tinggal jadi mengatakan "Happy Wedding", "Happy Ending". Ui, katanya masya Allah, Cute banget persahabatnya sahabat <guluh> ya. Bahagia selalu. Mudah-mudahan untuk keluarga Leslar kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk budaya Lesti dan Kakak Rizky Pilat." Untuk berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah cerita ya dari Bang Faldi Akbar nih soal semalam persahabat ya kita lihat aja di IGS pribadinya Bang Faldi Akbar mengunggah sebuah postingan foto atau video persahabat ya di situ terlihat di malam hari ada sebuah kalimat yang dituliskan singkat cerita persahabat ya kita habis syuting di tengah hutan terus pas kita pulang kondisi Nansar seperti mati lampu, dia ya, sinyal mati nggak bisa pakai GPS, terus pas udah muter-muter, eh kita malah balik lagi ke base camp tenda. Akhirnya kita minta tolong Kru di sana sampai kita mikir kalau nanti pas nanya sama kru Di sana dia bingung persahabat ya terus jawab maaf mas ini udah tahun 2030 wow cute <gifat> banget persahabat ya. ini tentunya habis syuting sampai malam persahabat di hutan masya Allah mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia persahabat yang kita lihat juga tunggu nih guys berikutnya disitu bang fali akbar mengatakan padahal kita berharap masuk dimensi lain ke lorong waktu dan udah di tahun 2030 eh malah gak jadi kan lumayan awet muda katanya tuh tentunya memang luar biasa banget persahabat ya perjuangan dari tim Leslar juga yang ingin selalu mendapatkan hasil tentunya vlog yang luar biasa bagus untuk memberikan kejutan vitamin bahagia juga untuk kita semua mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia dari Leslar Entertainment untuk berikutnya juga kita lihat persahabat Ada sebuah unggahan dari akun Bang Bobi nih Tentunya ini kemarin ya Ada foto Alia nih anak tercintanya Masya Allah Ada kalimat caption juga yang dituliskan Ada yang tahu nggak Alia lagi lihat apa? Kita lihat di komentar ya Tentunya dari akun Tiara Yunggan Skorlesslar T1 mengatakan Lihat om kids sama Tante Lesti katanya Aduh Masya Allah dirikannya luar biasa banget ya Lucu banget <laughs> nanti mudah-mudahan saya selalu untuk keluarga Leslar kita lihat juga unggah terbaru dari bang bobi persahabat ya ini mengunggah sebuah postingan mama spesial juga di acara ngunduh mantun nih masya allah luar biasa kebahagiaan yang terpancar dari raut wajah Keluarga besar Rizky pilar Mudah-mudahan bahagia selalu Dan hanya bisa mendoakan Untuk keluarga besar Lesti Dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan tentunya yang penting kebahagiaan Berikutnya juga kita lihat Persahabat adungnya terbaru dari IG-nya Bang Bobi nih. Tentunya masih di lokasi di kota Bandung Persahabat ya Di lokasi yang sama dari kemarin ini, Masya Allah cuacanya sejuk segar persahabat ya mudah-mudahan ada kejutan hari ini persahabat ya dan untuk kabar terakhir persahabat ya ini ada unggahan spesial banget momen yang tentunya baru diunggah persahabat kita lihat aja di sini terlihat kakak Billar persahabat ya di situ lagi mencari dedek lesik kejoran persahabat ya kita lihat aja videonya Masya Allah, tentunya muter-muter di persahabat jika kau Bilar tentunya cari jeda ke kejora persahabatnya sampai ke Sandung tuh Masya Allah luar biasa memang tentunya dari idola kita ini yang selalu memberikan kegiatan kebahagiaan untuk kita semua persahabat ya Masya Allah di matchnya langsung digandeng aja tuh, wow nyari bidinya terus ingat jeda elastik keren banget katanya tuh dari Elan bilar yang luar biasa. Doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan bahagia selalu untuk Dede Alasti dan kakak Rizky Pilar. Mudah-mudahan saja ada cidukan vitaminnya, tetap stay tune dan kembali channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.